Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Sisi apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan tentunya lancar ordernya. oke teman-teman kali ini saya berada di kantor Bucek yang baru ya teman-teman ya karena pada hari ini akan ada penyerahan hadiah motor dan handphone untuk pemenang kuis kesebelasan jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah dapat pesan di aplikasi Kupartnernya mengenai daftar pemenang kuis nah ini kebetulan di Solo ada salah satu pemenang kuisnya yaitu berupa sepeda motor satu unit Honda motor beat ya. Oke seperti apa kegiatan penyerahannya dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemenangnya ya. Oke video terus video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke teman-teman sekarang saya dengan beliau salah satu pemenang kuis kesebelasan kucek kemarin ya di edisi ulang tahun kucek yang ke-11 dengan Om siapa? ini Rianto Om Deni Rianto ya, jadi teman-teman sebelumnya ya. saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini Nah ini adalah sekaligus tantangan buat kemarin ada yang komen di youtube saya di video kuis kesebelasan itu katanya siapa yang dapat motor apakah itu beneran dari Gojek atau cuma settingan nah ini, ini salah satu pemenangnya dari solo ya teman-teman ya dengan Om Deni Rianto Nah, gimana Om perasaannya setelah bisa memenangkan satu unit pedal motor ya? ya dari awal sih tidak percaya ya gak nyangka ya yang kaya, namanya rezeki ya, om kita dari awal cuma ikut kuis ya kita kan meramaikan lah ya. syukur bisa dapat salah satu hadiahnya mungkin saldo dompet 50.000 HP atau motor dari awal mintanya sih motor, tapi eh, mintanya sih HP dari awal. Oke, ya. mana HP-nya kan HP jadul, ya. malah dapetnya punya motor ya, bukan sih. Jadi dengan ada trik-trik khusus nggak waktu menjawab itu, atau cuma menjawab secepatnya dengan cara atau kalau untuk trik khususnya sih beneran nggak ada ya. Kebetulan pas muncul notif pesan itu, posisi saya masih nunggu order jadi belum jawab Begitu, begitu masuk notif kuis itu, kita langsung jawab secepatnya Selama 4 hari betul, -betul yeah. ya. Okay, ya? Jadi teman-teman ya, jadi kuis yang dari Bojek itu bukan settingan ya teman-teman Jadi ada pemenangnya berada di Solo pun bukan kali ini saja Dulu pernah ada waktu kalau nggak salah ulang tahun Bojek yang ke-10 ya Itu juga dari Solo dapat motor atas nama Muhammad Ridwan Dan sekarang Solo juga tembus satu motor lagi oleh Om Denny Prianto. Oke, terima kasih om Denny atas waktunya. Saya kesempatan jangan ngobrol dengan dengan Semoga hadiah motornya bermanfaat. Amin. Bisa untuk on ya. Oke, terima kasih om Selamat sekali ya, lagi. Terima kasih om. Oke, teman-teman, terima kasih yang tonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap selamat, tetap semangat dan salam satu satuan.